Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Tania Fajrianti, Tati Suhartini, dan Novia Rosiana Sari dari jurusan Pendidikan Matematika di Universitas Sultan Agung Cirtayasa akan membahas mengenai gradien persamaan dari lurus. Untuk itu, tontonan teman Sebelum kita masuk ke materi persamaan garis lurus, sebaiknya kita mengingat kembali materi koordinasi dan fungsi. Nah, perhatikan persamaan ini. 5x-y sama dengan 15. Nah, kita misalkan x itu sama dengan min 2, maka 5x-y sama dengan 4, lalu substitusikan x-nya dengan min 2, maka diperoleh y-nya sama dengan min 14. Nah, tabel di samping itu merupakan penjelasan dari masing-masing variabel untuk persamaan 5x min y sama dengan 15. Nah, ini merupakan grafik dari persamaan 5x min y sama dengan 15. Nah, contoh yang lainnya yaitu misalkan y sama dengan 3x min 6. Jika titik potong pada sumbu x, maka y-nya itu sama dengan 0. Lalu substitusikan. Maka diperoleh X nya itu sama dengan 2 Jadi titik potongnya adalah 2,0 Dan jika titik potong pada sumbu Y itu maka X nya sama dengan 0 Lalu substitusikan maka didapat Y nya sama dengan 6 Jadi titik potongnya adalah 0, 6 Dan ini adalah grafik dari persamaan Y sama dengan 3X 6 Nah setelah kalian memahami materi sebelumnya Maka kita bisa memasuki materi yang selanjutnya Yaitu tentang gradien persamaan garis lurus Nah untuk menjelaskan tentang gradien itu Dapat diilustrasikan dengan situasi sehari-hari Misalnya tentang pisa di Italia Yang sekarang mempunyai posisi miring Seperti pada gambar berikut Nah jadi apa sebenarnya yang dimaksud dengan kemiringan Perhatikan gambar berikut Gambar tersebut memuat beberapa garis lurus yang melalui titik pangkal koordinat Nah, jika kita perhatikan garis-garis tersebut mempunyai kemiringan atau kecondongan Nah, sehingga gradien didefinisikan sebagai perbandingan antara perubahan nilai pada sumbu Y dengan perubahan nilai pada sumbu X Gradien juga dinotasikan sebagai M, rumusnya yaitu M sama dengan delta Y per delta X Baik kita masuk ke contoh yang pertama Yaitu gradient garis PQ berdasarkan gambar adalah Nah untuk menjawab pertanyaan yang sebelumnya Perhatikan sketsa gambar ini Kita bergerak dari titik P ke Q Nah turun sejauh tiga petak Lalu belok kanan sejauh 6 petak Maka diperoleh gradient garis PQ Yaitu M sama dengan delta Y per delta X Sama dengan min 3 per 6 Diperoleh min 1 per 2 Nah kita masuk ke contoh yang kedua Nah berdasarkan gambar grafik tersebut Maka untuk gradien gambar grafik yang pertama itu diperoleh sama dengan 1 Untuk gradien gambar grafik yang kedua itu sama dengan 2 Jadi dapat disimpulkan bahwa panjang pendeknya suatu garis menentukan besar kecilnya gradien Selanjutnya, untuk menentukan gradien dari suatu garis yang melalui dua titik berkoordinat, diperlukan rumus yaitu M sama dengan Y2-Y1 per X2-X1. Untuk mengkonstruksikan rumus tersebut, perhatikan contoh berikut. Tentukan gradien garis yang melalui titik A-4,5 dan b 2, 3. Kita jawab menggunakan rumus yang telah disebutkan sebelumnya yaitu mab sama dengan min 3 dikurang 5 per 2 dikurang min 4 sama dengan min 8 per 6 maka diperoleh min 4 per 3 selanjutnya bagaimana cara menentukan gradien garis lurus yang saling sejajar perhatikan gambar berikut untuk menentukan gradien dari masing-masing garis tersebut pilih dua buah titik lalu hitung gradiennya menggunakan rumus yang sebelumnya dari gambar yang sebelumnya diperoleh bahwa untuk gradien garis A, garis B, garis C, dan garis D itu diperoleh hasil 5 per 4 Nah setelah dihitung gradien dari garis-garis itu ternyata sama hasilnya 5 per 4 Nah dapat diambil kesimpulan yaitu bahwa garis-garis yang sejajar mempunyai gradien yang sama selanjutnya bagaimana cara menentukan gradien garis yang saling tegak lurus. Nah, perhatikan garis H dan K dalam gambar ini. Di sini garis H itu tegak lurus dengan garis K, sehingga untuk gradien garis H itu diperoleh sama dengan 2/3. Sedangkan untuk gradien garis K itu diperoleh sama dengan 3/-2. Maka MH dikali MK sama dengan 2 per 3 dikali 3 per min 2 sama dengan min 1. Kemudian perhatikan garis P dan Q dalam gambar ini. Garis P itu tegak lurus dengan garis Q sehingga untuk gradien garis P itu sama dengan 2. Sedangkan untuk gradien garis Q itu sama dengan min 1 per 2, maka MP dikali MK sama dengan min 1. Nah, gimana nih hasil kali gradien dari garis mendatar dan garis tegak lurus sumbu X? Apa hasil kalinya sama dengan min 1? Garis-garis yang tegak lurus pada sumbu X, gradiennya tidak didefinisikan. Sedangkan garis-garis mendatar, gradiennya 0. Dengan demikian, hasil kali gradien dari garis mendatar dan garis tegak tidak didefinisikan. Contoh soal nomor satu. Di salah satu kota X di Pulau Jawa, pertambahan penduduk tiap tahunnya selalu tetap. Pada tahun 2005 dan tahun 2011, jumlah penduduk di kota itu berturut-turut 600.000 orang dan 900.000 orang. Berapa jumlah penduduk di kota itu pada tahun 2015? Untuk menyelesaikan soal di atas, kita misalkan x sebagai waktu. Dan y menyatakan jumlah penduduk. Karena pertambahan penduduk tiap tahunnya tetap, berarti grafik jumlah penduduk terhadap waktu merupakan garis lurus. Diketahui y1 sama dengan 600.000 dan y2 sama dengan 900.000, x1 sama dengan 2005 dan x2 sama dengan 2011. Maka dengan rumus persamaan garis lurus, Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1 didapat Y min 600.000 per 900 min 600.000 sama dengan X min 2005 per 2011 min 2005 Maka diperoleh Y sama dengan ribu per 6 kurung buka X min 2005 ditambah 600.000 kurung tutup maka diperoleh persamaan Y sama dengan 50.000 kurung buka X min 2005 plus 600.000. Untuk X sama dengan 2015, maka nilai Y sama dengan 1.100.000. Jadi, pertumbuhan penduduk pada tahun 2015 adalah 1.100.000 orang. Perhatikan permasalahan berikut. Banyak tenaga kerja laki-laki berusia lebih dari 20 tahun yang bekerja di suatu kota bertambah secara linear. Jika digambarkan, grafik pertambahan tenaga kerja laki-laki dapat direpresentasikan oleh garis lurus berikut ini. Pada tahun 1980, sekitar 600 laki-laki berusia di atas 20 tahun yang bekerja. Pada tahun 2000, jumlah ini meningkat menjadi 800. Berapa banyak tenaga kerja laki-laki di kota tersebut pada tahun 2015? Penyelesaiannya berikut ini. Gradien garis lurus pada grafik di atas dapat dihitung dengan cara berikut. M sama dengan 800 dikurangi 600 dibagi 2000 dikurangi 1980 hasilnya 10. Misalkan ada sebanyak X orang pada tahun 2015, sehingga dengan menggunakan konsep gradient diperoleh M sama dengan X dikurangi 800 dibagi 2015 dikurangi 2000. Karena garis lurus yang ditinjau sama, maka gradiennya juga pasti sama. 10 sama dengan X dikurangi 800 dibagi 15, sehingga hasil Xnya 950. Jadi banyak tenaga kerja laki-laki di kota tersebut pada tahun 2015 adalah 950 orang Nah, bagaimana? Cukup mudah kan materinya? Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja video pembelajaran kali ini Semoga bermanfaat ya Sampai jumpa